Eh, hey, jangan sayang. Jangan. Gantian. Apa? Gantian. Ganti apa? Ini cabutin kumis. Huh? Eh, cabutin kumis? Eh, baik sih. Udah, kamu gak kan oh, mau nih punya sumi Udah jari -jari. ya? Ha. Udah tumbuh ya? Udah tunggu tuh, makin tua aku Umur, udah 43 tahun <laughs> Oke, oke Bye, ah. Tapi jangan jangan tidur ya Hah? Jangan bobo Ya, sekali-sekali ya tuh daging kok ada ini enggak Iya, ada daging Bersi banyak Hah? Daging banyak <laughs> Apalagi kan, aku bukan ke Nagoya juga Ntar ketemu klien kan jadi Eh, ke Nagoya? Kan? Nago ke Nagoya Oleh-olehnya apa? Oleh-olehnya Oleh-olehnya Oh, daging bakso tikus gak ada kayak itu Wah, dagingnya banyak, daging tikus ya. Ini, <laughs> oh pelan-pelan, sayang. Apa sakit pas di bagian sini tuh sakit, tapi ini aku asik loh. Iya sih, sangat... nggak pelan-pelan nih, pas, pas bagian sini tuh pelan-pelan pas deket hidungnya. Ini, ini sakit banget, dokter. Di dalamnya gimana? D dalam jangan, eh. beneran tapi ada kuncinya loh. Ada kuncinya. <laughs> Ada rambut yang udah keluar gitu Jangan, kan neng, neng, neng, biarin aja Biarin? Aja. Biarin, Kalau biarin mungkin panjang lo. Enggak lah Ntar, ntar aku yang cabut sendiri okay. lah Sendiri ya Asik lho, kalau banyak hmm. ya aku juga asik kayak gini Jangan sampai patah sayang, peran-peran Iya, -peran. pucu-pucu gitu Pakai gitu. perasaan apa? Pakai perasaan gitu nikmatin gitu. Mm -hmm, okay, okay. Jangan Oke oke. Tarik tarik kayak gitu. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Dikira emang aku apaan. Situ udah kayak narik apaan aja ima, Oh. Usap, dua batang. aku. Biasa aja kali. <Betul> Sekali. Ah. Ya, ah. Yamete kudasai. Hah? Yamete kudasai. Oh, brengi. Ah. gitu lo. Ah. Kenapa? Uh, Kamu gak. merasa kayak gitu kan? Ah, uh, uh, gitu kan? Itu biar aku yang nikmatin aja sih itu kan yang yang yang Kamu nikmati yang... kan uh, uh, uh, gitu kan? Aku nikmatin cuman bunyinya bagus Itu kan aja gitu. <laughs> itu bunyinya tuh ganggu gitu loh. Oh, gitu. Uh. Hmm. Biar aja aku yang nikmatin Oke, oke. Okay, okay. huh? nggak oh, usah apa-apa yang biar aku nikmatin aku mau tutup mata gitu apa? ngerasain Terus? gitu jadi ya, aku tenang jitu tenang oke oke oke pelan-pelan mesin itu sakit iya iya iya sakit, oh, sakit. Oh, <laughs> <takut>. <laughs> aku baru bilang sakit pelan-pelan uh kuenya puyu gitu ya eh, sampai kemana gitu kamu bisa kayak gitu hmm. uh. Jangan kurang! kenapa oh, tidak? Hmm. Oh. Kenapa lidahnya kurang pero gitu? Sini sini tidak? sini sini Sini ah. mm. <laughs> eh. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Ya, aku juga tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Susah nggak usah kamu tujuk, huh? tujuk gitu. oh, betul. sorry sorry. gitu. kan gitu saya. Oh, soalnya ini empuk ya. jadi ya aku mau. Ya aku... biasa aja biasanya, biasanya. biasa aja biasa. Ah, okay. biasa aja. Saya sini ya aku harus kayak ini kan kuat. ya, ya. terserah lah terserah iya iya iya. terserah. Okay. ya tangan kiri juga ada. Uh, ya. uh, biar biar ini gampang ini nariknya ya. iya okay, ya. kayak itu. ini ada konci wajahnya aku bisa cabut ya? eh jangan sayang jangan sayang jangan sayang jangan ah jangan ah ah ah sini sampai dagin juga ah ah ah ada ya Kita, ya aku coba. hah jangan nangis. Oh, sini, uh. sini, kamu bagi Gak usah cabut, kan. jadi bulu hidungnya gak usah. Oke, okay, tapi ada dua. Saya udah, beletang. beneran sakit banget, udah, Biarin udah, udah, biarin aja udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, dulu udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, tapi ya kamu sendiri yang hidung nah, dari ada labun satu batang gitu Jangan satu batang 15 batang juga nggak ada <laughs> kan, kan pakai masker pakai masker iya ya, tapi ini, kalau makan dan, Gimana? Gimana? Gimana? Waktu makan ha? waktu makan waktu makan aku kan makannya makan sendiri emang dua berdua ya situ kan udah tahu kalau ada kumis udah tahu kan udah biasa aja kan burung hidung keluar gitu kan panjang 15 belas meter dia nggak kan eh. oke okay. Aaaaah oh. oh. Aku punya putih buat itu Jari kamu ini bau ini apa? bau Bawang putih? Iya, <laughs> aku... tadi aku masak Ini bau-bawang putih beneran Oh iya ya? Beneran, bau-bawang putih ga usah Bener-bener ga enak Ya tapi ga apa-apa Bawang putih mentah tau kan? Rasanya gimana Ya soalnya aku pegang tadi Udah ini ga usah lah, langsung lah yang Heeh. Sumpah Lagi, kamu nikmati? Woi, woi, kamu aku nikmatin. Saya, kamu jangan... Jangan... Apa-apa, jaga apa? Ya biarin aku nikmatin gitu. Kamu jangan panggil terus, kirain kamu bobo. Iya, jangan kamu jangan ajak ngobrol terus. Aku mau nikmatin. So, Madaan, ini, ini tangan bau lagi. Apa? <laughs> Mending kamu sendiri cabut dari cepet, kan? Jadi, mungkin apa ya? Sempurna gitu. Jadi, jangan suruh aku. Woi, aku ngomong sama kamu, loh. Aduh, sayang, iya, iya, iya. Gak lain kali, ada jawab. Iya, lain kali aku cabut sendiri, ah, cabut dulu ini. Soalnya kamu gak pegang bawang putih juga, kan? Jadi, mungkin gak apa ya? Gak rasa enak gitu, Hah? kan? Kan oi oh aduh sayang apa ya, deh. apa, apa? Uh. aku coba sendiri lah ah! aku sendiri orangnya ah, marah ya ngapain kamu ganggu ganggu lagi nih. Ah? Nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih kumis nih ya jadi kamu tuh bisa kan kamu bisa kah bisa coba sendiri kan udah nggak usah kamera udah nggak usah kamera kamu bikin malu aja coba suruh suruh cabut kumis dia mau cabut bulu hidung tapi ada kok kan? tiga batang enggak kelihatan juga kok ah, ribut banget mau tadinya malu ah, malah tadi aku mau nikmatin pasti Gak usah sedekat-dekat gitu <laughs>